สวัสดีค่ะโนเกีย 2020 นะคะคะ ke versi yang kedua Oke lanjut ke observasi yang ketiga ya Oke, lanjut ke Presiden keempat. <SISIS> Oke, lanjut ke Presiden kelima. Oke lanjut ke versi yang ke-6 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-7. <Sess> Oke okay, lanjut ke versi yang ke-7. Naik eh, ke 8. I'm silent in the night. I'm silent Oke okay, lanjut ke versi yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-11.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 Oke, okay, lanjut ke bercerita yang keempat belas. Oke, okay, lanjut ke bercerita yang kelima belas. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 <SILENCIO>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 Oke lanjut ke versi yang ke sembilan <SILENCIO> belas Oke lanjut ke versi yang terakhir tuh ke 20